Akankah GBP/USD semakin tertekan? Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan GBP/USD terlihat kembali berada dalam tekanan bearish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase konsolidasi dengan melakukan rebound tipis. Perhatikan.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.38501 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.38985 sekian analisa forex untuk tanggal 7 Juli tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212